selamat datang di welcome to my channel inilah karya hasil nyata bersama Rido Rusdiansa oke okay guys inilah desain dekorasi pengantin yang sangat amazing luar biasa Ini karya hasil nyata dari para pemikir kreatif bersama Rido Rusdiansa alias Edo. Ah. oke okay, guys inilah karya hasil nyata amazing luar biasa karya hasil nyata guys. Desain dekorasi pengantin. Amazing. Luar biasa. Masih bersama Rido Rusdiansah Alias Edo Inilah hasil karya Para pemikir kreatif Terima kasih selamat datang di welcome to my channel Like Subscribe and share Supaya para pemikir kreatif Semakin berkembang. Boleh nih sama-sama